Sama yang punya workshop, yaitu Om Opan Jadi nih, ini dia Hadir. Nih. Ketemu lagi sama yang punya Siap! Natural banget ya Hah? <tutuk> <tutuk> <tutuk> <fresh> tidur kayak doi Ntar dulu, kesin aja dulu tuh Boo! body Woody! Yoi, gokil kan? Sampai lu mau beli spoiler-spoilernya ada bro! Alhamdulillah, kalau gue kaya gue borong semua Looks. Nah, Om Opan, siap? denger dengar, -dengar lu mau jadi sponsornya Leader to TDC Indonesia 2022 ya? Ah, benar. Wih, oke Support terus RC Drift Indonesia, Om. Pastinya. Woi, nah, bagi lu-lu semua yang mau belanja kelengkapan RC Drift, bisa kontak Om Opan. Ada nah, di mana, ayo, om? Uh, Di Tokopedia ada, namanya uh, JRA RC Workshop. JRA RC Workshop ah, sama Dan? di Instagram. Instagram, Instagramnya apa? Sama JRA RC Workshop juga. App JRA RC Workshop yeah. ada semua nih di bawahnya nih. Di bawah langsung lu cekidot aja atau mau hubungin Om Opan langsung bisa Om? Bisa, bisa. Ke berapa nomornya Om? 0818 0888 4947. Wih, gokil, gokil. Nah, lu kalau mau belanja nih spare part semuanya nih ada. Mau disettingin sama Om Opan bisa, bisa. Bodi mau diceatin sama Om Opan juga bisa. Udah enggak, <laughs> udah enggak, udah pensiun loh, malu <laughs> <laughs> sih. Kaya malu Iya <aja. laughs> <laughs> <laughs> iya, bener bener iyi, bener bener benar Nah ini ini kit lo nih Om nih. Iya benar, kit Ini kit Sultan bro. Sultan ini semua doi diendor sama Yokomo Mo ya Om ya. Iya kebetulan. Wah, Om mau tahu dong Om barang-barang yang kebanyakan di sini berarti apa Yokomo, uh, Yokomo, Bayangkan Yokomo. Kalau uh, hmm. misalkan untuk uh, produknya semua Yokomo. Tapi kalau body Edition, body Edition bro. Nah kurang apa lagi? Lu mau nyaris part apa? Semuanya ada di sini. Kalau ya? Yokomo ya ada lah. Gitu. Ada ya. Ada. Wih mantap. Lu kalau mau rc ersian uh, untuk uh, velgnya buahnya. Oh, kalau kayak ada merek-merek lain selain ya, aku mau. Merek-merek lain oh. kayak RC Lab gitu ada ya? Iya ada ada. Nah, lu cepetan deh minta duit mak-mak <laughs> lu untuk belanja <laughs> kalau mau beli-beli RC drift ada semua di sini ya. <laughs> thank you banget orang-orang dan terus support oleh to TDC Indonesia ya, dong. Mantap, belanja ke sini ya, siap. Mantap, <laughs> thank you om. sekarang dia ada di block square. Nah, di sini ada track RC drift yang terkemuka, satu-satunya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol pemilik Tokyo-nya yaitu Richel Tokyo. Yuks. Oh, rezeki. Wih. Mau kabar loh. Baik. Oh, lagi lagi. Nih, kok rame banget ya? Di yeah. depan pemain-pemain RC drift semua kan? Iya, yeah. tuh. Uh, kebetulan ya hari ini kan kita lagi ada acara juga yang untuk support uh, ini kan leader tuh TDC kan Jo nah, ini yang ini kita supportnya supaya bisa Enjoer satu Bro uh, mereka dapat triset tapi untuk Enjoer TDC-nya wae gokil banget jadi toko ini selalu support event-event apapun itu ya terutama RC drift ya okay. Okay. Nah gue mau tanya-tanya lebih detail tentang toko ini nih Om Oke okay, boleh Nah gue mau tahu nih produk-produk yang ada di sini itu apa aja Brand ya Oke, okay, kalau untuk uh, kebetulan kita adalah distributor utama untuk uh, merek Reddi gitu, untuk di Indonesia. Uh, terus ya sisanya kita support juga ada merek-merek lain ya kayak di sini ada yang banyak dipakai kan juga hmm. banyak performa juga yang pakai hmm. kan uh, terus juga ada ya banyak lah parts-part semacam macam tuh banyak. Jadi dari mulai hampir semua hampir semua brand sih kita usahain untuk ada sampai Tamia sampai kaminya terus juga ada mobil rally juga yang apa sih, LC ya? Gitu. WLC ada juga. Wih, gokil. Jadi bagi kalian yang nyari spare part, oh, spare part WLC apa tuh? WPL juga ada bro. Nah sekarang lagi hype banget kan ini WPL. Ya. Kalau mau servis ke sini juga bisa, bro. bisa. Servis terus ngecat semuanya ada, ada. Ii, di sini palu ada bro. Yang nggak ada di sini jodo. Nah jodo nggak ada. <laughs> <laughs> Sama. Jadi sekarang ngalang gini, ada orang-orang yang hmm. Uh, dia punya RC biasa. Uh. Ya, RC masih mungkin selama bukan RC KIDI, uh. kita masih bisa coba untuk bantu untuk benerin kalau emang ada trouble. Uh, gokil jadi ini one stop solution buat kalian yang main RC. Nah, gue mau tahu ini kan toko offline nih. Ya. Online-nya ada di mana nih, Om? Kalau untuk online-nya kita sementara ini hanya ada di Tokopedia. Di Tokopedia itu nama tokonya rev di Jakarta, Rev di Jakarta. Ya. Oke. Okay. Oh iya, jangan lupa juga follow uh, Instagramnya ya. Iya betul. Dan hmm. apa tuh nama Instagramnya? Nah. Instagramnya tuh Little Tokyo Drift. Little, Little Tokyo Drift. Nah di situ tuh biasanya uh, Om Beski suka ngupdate-ngupdate spare part spare part yang ada di sini ya, Om. Iya betul. Selalu ready stock ya Om ya. Iya ready stock. Jadi kalaupun misalnya nggak ada tuh biasanya memang kita belum kirim ke sini. Oke. Okay. Oh, iya. Iya ini gini. Lu perlu apa? Kalau gua nggak ada gua cariin. Oh mantap. Semuanya ada, berarti di sini. Dari yang baru, second pun juga ada ya, ya ada. kalau nyari ya. So, mantap banget. Dan Little Tokyo ini support Leader to tdc Indonesia 2022. Jadi ya. di situ akan open boot ya Om ya? ya. Lu bisa belajar juga di situ, coy. Nah, tapi kalau yang puas sih harusnya datang ke toko ini ya, Om. Ya, minum ini langsung, lebih langsung ya. di detail ya. Apa yang jadi bisa lebih ditanya, apa sih yang di, lu mau nyipain, apa sih? Nah, itu bisa ngobrol-ngobrol sama Om Rizky tuh gitu, ya kan? Ya. Mantep banget, thank you oh, banget ya. sekali lagi Om. Ada pesan-pesan uh, yang mau lu sampaikan Om? Tentang uh, RC drift atau RC WPL dan lain-lain. Sebenernya gini, kalau gue tuh selalu berpikirnya RC itu cuma bisa hidup kalau kita... Uh, regenerasi. Jadi regenerasi selalu, selalu ada pemain baru. Yes. Jadi uh, mau itu pemain baru, yang pemain lama juga mungkin bisa ngasih kesempatan juga ke yang pemain baru. Be, mantap. So. Jadi saling support simbiosis mutualisme okay mantap thank you banget om Rizky ngobrol-ngobrolnya bagi kalian yang mau datang ke sini langsung aja kalau belum sempet lihat-lihat di topet dan instagramnya Little Tokyo ya oh sorry di IG itu bisa juga kalau mau konsultasi juga bisa ada bisa DM atau bisa ada nomor WA nya di situ oke itu langsung nomor lu ya Mer? ya iya bisa oh. wih mantap semuanya solusi ada di om Rizky nih thank ya, you banget nggak di gua doang sih tapi gua dan tim tim gua juga banyak soalnya <laughs> banyak banget timnya di sini <laughs> <laughs> Oke, okay. okay. thank you banget Om Rizky waktunya ketemu di lalu 2022 ya Om ya, yeah. thank you banget, ciao. Mak, oh, bang. huh? gua dengar-dengar ini Helihan mau Sponsorin ini ya bang, leader to TDC ya. itu dia ngapa gue di sini selain gue mau belanja nih, helihan itu support kita banget untuk event TDC leader to TDC 2022 Indonesia. gue coy hadiahnya banyak banget, banyak. masa sih bang? wah parah, parah banget, banyak body. ah pokoknya susah deh dijelasin. Lu datang aja ke TDC langsung ngeliat semuanya banyak banget. oh kita tos dulu sama penjaganya di sini nih Om Aldi gokil ini apaan Om RGT RGT gila satu banding 10 oh satu banding sepuluh gede banget gokil besoknya Yoi Goks bagi lulu pencinta RC ini benar-benar surganya men di sini semua jenis ada Lu mau uh, Adventure, lu mau RC Drift, lu mau apa 1x8, 1 sepuluh 10 semua ada. Gokil coy. Helikopter ada. Oh, helikopter ada. Pramugarinya yang ada ya? Iya. Oh. <laughs> Nih, nggak lu lihat ada. di sini. Mana? Ini servo, semua jenis servo ada bro. Uh, Yang gak ada di sini cuma jodoh. Jodoh, bagi lu yang nyari cewek jangan di sini. Nongkrongnya di depan, banyak ceweknya. Tuh, uh. mana bang? apa ini bang? buset, ini bodi semua Gep mana? ini S13 mana? tuh Gokin coy ini keluaran terbarunya aplastik S13 nih oh iya yeah. jangan lupa, ntar di Ladder 2 TDC hadiahnya ada body bodi aplastik juga Gep nggak satu doang Gep banyak gue ah, dapet nggak ya? Hah? gue dapet nggak? lu nggak boleh ikutan lu panitia coy, gua juga sedih ini makanya. Sleep. kita lihat di situ body, ini ini serak bawah panjang banget nih body semua bagi lo pencinta body Drift atau apapun itu semua ada di sini. Gokil Sekali lagi nih kayak gue mau ngucapin terima kasih sama Helihan Toys karena udah jadi co-sponsor di Legend to TDC 2022 Indonesia. Thank you banget. Dan kalian kalau mau ke sini itu misalkan nggak sempet gitu ya, bisa lewat topengnya di Helihan Toys itu ada terus barangnya bro wow gokil banget men gue udah sampai bingung mau ngomong apa apa lagi nih karena ya gue sama Gaby mau milih-milih barang di sini Gila, ketemu bro. lagi di Leather 2 TDC 2022 di tanggal 17 sama 18 banyak door prize dan banyak hadiah-hadiah yang sangat menarik ya nggak? Oh iya, satu lagi, lu kalau mau ngechat Helihan Toys di Tokped fast respon banget. Lu bisa diskusi juga di situ. Tentang hobi lu, semuanya gokil. cuman gak adanya cuma satu: hobi musang di sini bingung nanya apa-apaan. Ya, ayo kita, udah dulu ya? thank you ya. Ciao, bye guys